serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru dari Leslar, tentunya. para persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini. Kembali kita mendapatkan Cidukan. Kali ini ada video BBL yang lagi melihat ikan di kolam. Masya Allah, persahabat ya. Lucu, gampang, menggemaskan, selalu membuat kita bahagia ketika melihat Abang Fatih Luar biasa, Abang El, selalu membuat kita bahagia pastinya Mudah-mudahan, selalu banyak doa-doa baik yang diberikan untuk Leslar Family Kita lihat bersahabat, begitu banyak respon dan tanggapan yang diberikan Di antaranya, Drakun Felitha mengatakan Aduh, suaranya bakal bikin para onti candu nih Cepetan bang bisa nyanyi biar rekaman di studio punya panda Amin Ada juga persahabat tanggapan dari akun Fira Hartati 245 Masya Allah Abang al fatih makin pintar ngomong Lancar karena orang tuanya Dan orang terdekat kalau ngomong sama Abang al fatih nggak dipenggal-penggal kata Maka Abang lancar ngomong anak lanang bunda udah besar gak lama lagi udah masuk sekolah Aduh Masya Allah banget persahabat kita semakin bangga, semakin bahagia melihat Abang L. Semakin hari semakin pintar. Kita lihat juga cedukan selanjutnya Abang L. Masya Allah, banget persahabatan dia. Ya. Ini lucu banget, apalagi ketika melihat Abang L lari, persahabat yang mengejar balon. Kita lihat nih. Aduh, lucu banget larinya menggemaskan sekali. Membuat kita semakin bahagia. Pusingan ini pun diunggah kembali oleh Angken 24 Kita simak kalimat caption yang ditulis: Ay, lucu banget larinya, Abang makin hari makin gemes, pengen banget nih ngasuh Abang, gendong-gendong cium-cium. Aduh, masya Allah, setiap orang pasti pengen banget yang menggendong Abang L Kita lihat juga, banjir komentar di pusingan ini." Diantaranya dari akun Hakanianti mengatakan Masya Allah Allah Abang udah mulai bisa lari gemesin banget Lihatnya sel- sehat, sehat terus Yana. Bahagia selalu bersama Panda Kesayangannya dimanapun Abang dan Panda berada Di setiap harinya senantiasa dalam lindungan Allah Amin Allahumma amin Masya Allah Ada juga persahabat tanggapan dari akun Atallah Harifin Fadil Mengatakan selain sudah tahu Di php Abang juga udah tahu Pengasuhnya Padahal belum lama susternya, tapi cepet banget deketnya Diajarin nyanyi juga nurut Bismillah, susnya kali ini tulus dan profesional kerja Kelihatan telaten dan rapih juga sih El rapih terus Susternya rajin, lap ilar abang dan kasih celemek abang Masya Allah, mudah-mudahan ya Yang bekerja bersama Leslar Mudah-mudahan betah dan mudah-mudahan jujur Amin Kita lihat juga persahabat berikutnya kita lihat dari Besti Eko Di situ mengatakan di kalimat komentar, Aku ulang-ulang biar abang capek. Gemes banget ngelihatnya. wow Video abang Elari lari tapi diulang-ulang oleh warga Konoha. Saking gemesnya. Kemudian kita lihat juga persahabat selanjutnya. kali ini ada postingan live video persahabat ya di akun Instagramnya hari yang diunggah kembali oleh akun fanbase Lesler Sweety kali ini persahabat memperlihatkan Papa Bilar tentu sedang istirahat main biliar. namun persahabat ya Papa Biju juga kalau sudah membahas biliar itu trauma Coba kita lihat kalimat caption panjang yang ditulis oleh akun Lesler Sweety Astaghfirullah Semalam video Papa B main bola biliar ku up sama Bunda L nyanyi. Ini ku potong di bagian Papa B ku up lagi. Kalian dengar baik-baik apa yang Papa B bilang. Bola biliar itu berat. Tak mungkin dia mau melempar bola itu ke istrinya. Jadi sekarang itu Papa B jadi trauma. Ya Allah, siapa sih nggak trauma dituduh dan difitnah dengan apa yang tidak pernah dia lakukan? Siapa orang yang telah edit video tersebut, semoga segera dibukakan hatinya mau klarifikasi ke media. Tega benar fitnah orang dengan begitu kejam. Yang edit video, itu lo bisa selamat di dunia, tapi lo tak akan selamat di akhirat. Karena semua perbuatanmu akan lo menjawabkan di sana. Dengar para netizen yang suka percaya sama berita hoax. Untuk bully orang dengerin pakai kuping kalian, jangan pakai cantelan. Tuh para sahabat, ditegaskan ya bahwa Bi juga kalau sudah membahas biliar, ini jadi trauma karena semua yang ada di video itu tidak dibenarkan mudah-mudahan papami selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik namun kita lihat juga begitu banyak tanggapan komentar yang diberikan yakni dari akun kurniah28 mengatakan lagian nena kalau nggak salah pas video bola biliar itu bukan Papa B mau nimpuk Bunda L Kalau nggak salah itu adegan sinetron cinta abadi Leslar Waktu judulnya Abang L kehilangan baju di laundry Logikanya masa menimpuk bola banyak orang pada diam aja Moga-moga nanti dari klarifikasinya ya kasihan kan mereka terutama Papa B di fitnah banget Semangat Leslar Ada juga bersahabat tanggapan lain dari Akurida Wahyuni 547 Iya bun, lagian video itu masa istri mau dilempar bola malah nyamperin kan? Lagian intinya, kalau bilar sejahat itu nggak mungkin Lesti mau balik lagi sama dia. Dan sekarang malah mereka lebih harmonis, persahabat. Logikanya saja ya. Bunda Lesti kejora itu tidak mungkin mau kembali lagi dengan Rizky Pilar kalau hal itu terjadi. Kita hanya bisa mendoakan mudah-mudahan selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik dan semoga keluarga Leslar selalu rukun dan bahagia. Kemudian kita lihat persahabat ya, kali ini ada outfitnya BBL, langsung muncul nih, outfit BBL, baju merek Gucci yang dipakai oleh Abang Al ini tentunya persahabat ya, mencapai 6.813.337 rupiah, wow, harga bajunya 6 juta nih berkabar berkah barokah mudah mudah-mudahan rezekinya bisa nular ke kita semuanya, amin. Kita masih menunggu hidupan lain, hingga kabar terbaru berikutnya, jangan kemana-mana.